Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape Okay, so malam ni Aku nak buat satu storytelling kepada korang semua Dan aku rasa Ni dah menjadi Aku rasa korang dah tahu dah Dah sedia maklum dah Yang aku selalu, aku memang minat Hype gila lah dengan camping Korang kalau boleh korang tengok dalam video aku Dah berapa banyak kali aku camping kan Aku camping dekat kancing tu aku tak tahu nak kira berapa aku banyak kali Temple Park Aku camping dekat Johor Dan banyak tempat dah merata-rata tempat dah aku pergi camping So camping ni dah menjadi satu Hobi aku lah. Tapi disebabkan musim uh, Total lockdown kita ada Sekejap ya wait lah Kita ada dengan situasi pandemik macam ni Covid-19 yang Kadang orang kata flu, kadang naik, kadang turun So Menghalang lah apa yang kita minat So jadi uh, Tuari Kita tak boleh rentas negeri, kita boleh rentas daerah je So aku uh, Boleh bawa kereta, aku Dalam proses nak beli lesson kereta kan uh, Jadi aku dah belajar dulu lah So Aku Mula nak berjinak-jinak menjadi seorang camper car pulak Aku berkemping dalam kereta Berkemah dalam kereta Dan aku tidur dalam kereta lah Aku dah siap uh, Standby kan uh, Tilam Dan Aku setakat ni Aku selalu buat dekat rumah hamar je lah Dan Korang tanya Hmm Di sebalik Keseronokan Ataupun Hobi aku Aku suka berkemah dalam kereta Atau Instead Aku Berkemah di luar Itu tak ada sebab apa Itu hanya hobi aku Tapi Camping di dalam kereta ada kisahnya tadi sendiri Kalau korang nak tahu Aku hanya camping dalam saga aku Dan adalah Kisah sebalik tu So guys aku Nak beritahu dulu uh, Aku rasa video ni aku akan hantar pada 10 hari bulan 10, uh, 10 Jun Dan aku Memang Aku dah siap release Satu lagu baru single uh, Yang bertajuk Uh, aku lupa sabar tunggu sekejap roses dan itu fully english dan lagu pertama aku itu adalah lagu pertama aku dengan fully english dan aku baru keluar satu music video baru tapi uh, lagu yang lagu untuk music video tu dah keluar lama dah aku rasa nak hampir tahun dah tapi aku keluarkan music video pula so, jadi korang boleh check it out dekat dalam nah uh, itu channel sikitlah lah uh, title dia somebody to hold Okay, back to the story. Pada 2014, um, aku duduk di Kelonggo dan arwah pak cik aku duduk di Serdang. Aku dah ceritakan cerita ni dekat dalam video yang lepas tapi aku ceritakan balik untuk aku packkan dalam video ni. Pada satu hari, dia duduk di Serdang dan pada satu hari Abah aku mendapat phone call daripada kawan arwah pakcik aku Dan Kawan dia memberitahu yang arwah pakcik aku dalam keadaan sakit Aku tak ingat bergaduh ke ataupun adalah dia tengah sakit ke aku tak berapa ingat sebab time tu aku baru darjah 4 Dan Abah aku pun bergegas terus pergi ke tempat kejadian Uh, sampai di tempat kejadian pak cik aku pengsan dan bapa aku pergi mengambil arwah pak cik aku tu tapi dia belum meninggal waktu tu ambil dia di Serdang di tepi jalan menaiki saga aku yang aku pakai sekarang dalam perjalanan keadaan yang laju gila bapa aku bawa kereta untuk bergegas ke hospital Serdang Aroh pakcik aku duduk di sebelah aku Dan Lama kelamaan sampai di hospital Dia dah terbaring di atas aku punya riba Aku tak berfikir apa-apa kerana aku budak-budak lagi Sampai di hospital, doktor ambil Menggunakan uh, Tilam tu Katil tu Untuk periksa dan cuba selamatkan Dan Nasib tidak punya kita dan dia telah meninggal. Tapi doktor doktor sebenarnya dah tahu dah yang dia dah meninggal dalam kereta tapi untuk menyenangkan hati dia berkata yang dia akan cuba untuk menyelamatkan tapi sebenarnya dah meninggal. Aku dapat rasakan pak cik aku dah tak ada dah. Waktu dah baru sampai tiba kau aku dah rasakan dia tak ada. Kita kan manusia kita ada instinct, kita ada naluri kita. Dan disebabkan Mesti kau tanya Apa kena-mengena dengan aku Minat berkemping dalam kereta kan Sebab Aku ada satu sebab saja. Selepas dia meninggal Pada tahun 2014 Dia adalah seorang Pakcik Antara pakcik yang paling aku sayang Uncle yang paling aku sayang Dan yang paling aku rapat Memang Totally memang aku rapat sangat dengan dia Dan disebabkan itulah setiap kali aku rindu dia sampai sekarang, aku akan lepak dekat dalam kereta aku even though aku di rumah sekalipun. Aku kalau rindu dia, aku teringat, terbayang dia aku akan duduk dalam kereta saga aku dan sabar-sabar aku tak nak nangis. Aku camping, aku tidur dalam kereta tu untuk aku mendapatkan aura dia, aku dapat rasakan dia ada dengan aku. Dan disebabkan itulah. Sebab kenapa aku suka berkemping dalam kereta. Okay so guys. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Um, keep support kita orang. Dan dekat dah 2K subscriber. Support, support, support dan support. Sampai 3K, 4K, 5K sampai 10K pun sekalipun. Tetap keep support Escape Film Productions. Uh, hilang kawan, hilang sahabat. Itu bukan makna kita akan berhenti berjuang. So, pegang kata-kata aku. Escape in-house. Peace, Assalamualaikum. Bye-bye. Memang rindu, sumpah aku memang rindu ngaruh pacikku Ambung kalau pambung dengar nih Donat dia ke sini